Selamat datang di klinik Mutiara Sehat Yuk kita lihat alur pelayanan simkes kansa di Mutiara Sehat Pertama, pasien datang lalu menuju ke meja 1 Kemudian pasien meletakkan kartu BPJS sesuai dengan poli yang dituju Sini, di pendaftaran meja 1 Petugas melakukan penginputan kansa Dan melakukan pendaftaran online BPJS Untuk dicetak nomor antrian Lalu pasien dipanggil untuk menuju ke meja 2 Di Meja 2, pasien akan dilakukan pengecekan TTP, seperti tensi, nadi, suhu, tinggi badan dan berat badan. Setelah itu, petugas pendaftaran meja 2 akan menginput hasil TTV ke dalam SIMKES. Setelah dilakukan pengecekan TTV, pasien diminta untuk menunggu kembali sampai dipanggil sesuai dengan nomor antrian menuju ke dalam ruang teks donor. Dokter memeriksa pasien, dan dari hasil pemeriksaan itu, dokter menginputnya ke dalam SIMKES, seperti keluhan pasien, riwayat pengobatan pasien. Lalu, dokter juga akan memberikan obat-obatan atau terapi sesuai dengan keluhan pasien. Setelah periksa, pasien akan menuju meja tiga untuk konfirmasi kalau pasien mendapatkan surat istirahat. Petugas farmasi mulai menyiapkan obat atau terapi sesuai dengan resep yang telah diberikan oleh dokter. Petugas farmasi memanggil pasien lalu menjelaskan dan memberikan obat kepada pasien. Di bagian akhir, petugas rekam medis akan melakukan penginputan billing pembayaran sesuai dengan sistem Simkeskansa hingga tuntas. Demikianlah alur pelayanan Simkeskansa yang ada di klinik Mutiara Sehat. Terima kasih Simkeskansa telah mempermudah kerja kami. Semoga sehat selalu.